Halo Bunda, Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk ketemu lagi di ajang Home Tutorial Video kali ini Bunda saya membuat tutorial cara menjahit selimut bayi topi ya dan di video sebelumnya sudah satu tahun yang lalu bisa dicek linknya di atas ini atau di atas sebelah sini ya yaitu tutorial cara menjahit selimut topi baby atau selimut topi bayi itu saya uploadnya satu tahun yang lalu dan di video kali ini saya juga mau membuat uh, tutorial cara menjahit selimut bayi topi dan ini requestan uh, Mbak siapa ya aku lupa namanya Mbak orang berikapan yang pasti ya dan thank you banget buat mbaknya yang sudah request dan mohon maaf banget pembuatannya ini agak sedikit lama karena Uh, di bulan sekarang ini agak sedikit ribu ya uh, ya banyak pekerjaan yang lain jadi uh, pembuatannya agak sedikit terlambat dan uh, kemarin dia sudah request ke aku dan uh, saya menyempatkan diri untuk uh, membuat uh, videonya dan selimut bayu topi ini kenapa aku buat lagi kalau di video sebelumnya uh, selimut bayu topinya ya yaitu di atas kepalanya ini aku gak kasih rumbai ya jadi polos aja polos seperti ini aja kalau yang dulu ya di bagian topinya itu tapi di video kali ini aku membuatnya dikasih renda atau dikasih rumbe ya bukan renda rumba ya tepatnya ya dan rumbainya itu kalau yang dulu cuman di kelim pinggiran pakai sepatu lilit dan kalau yang sekarang lebih lebih mungkin kalau menurutku lebih bagus sih ini jadi dia bolak baliknya sama kalau dulu bagian sininya kayak bagian dalam dan kalau sebelah sini kayak baru bagian luar karena cuman di kelim pinggiran sini tapi kalau sekarang ini kita uh, ditekuk ya buatnya ditekuk jadi sebelah sini sampai sebelah sini sama aja Nah, sama aja ya jadi dia enggak enggak enggak kayak ada luar dalamnya rumbenya dan eh, seperti ini ini untuk bagian tudungnya atau bagian topinya ya. dan ini bagian pinggiran pinggirannya ini kita pakai rumbenya modelnya seperti ini ya dan sebelah sininya juga sama ya dan kalau kita balik ini bagian yang motifnya yang bagian motifnya seperti ini nah seperti ini ini bagian motifnya dan kalau misalnya kita kenakan ke baby kita atau misalnya ke bayi kita mungkin lebih-lebih gini kali ya dan ini lebih seperti ini nah, lebih seperti ini hasilnya nah, jadi ini seperti ini ini untuk bagian uh, kepala babynya dan ini untuk bagian yang di bawahnya ya nih seperti ini oke okay dan gak usah lama-lama lagi, sebelum lanjut ke videonya, gak ada salahnya buat yang belum tekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ke semua media sosial dan biar ada pertanyaan, silahkan follow instagram saya, at di disitu bisa bertanya seputar jahit-menjahit, seputar bahan, dan lain-lain ya, seputar E, cara beli mesin ataupun e, cara beli bahan ataupun e, cara jahit-menjahit bed cover spray, home industri dan lain-lain dan jangan lupa juga untuk follow instagramnya add di e, disitu bisa e, mengecek semua motif-motif terbaru karena saya selalu update setiap harinya motif-motif terbaru dari berbagai merk e, bahan, jenis bahan disitu ada e, bahan atun CPC yang pasti ya selain katun CPC disitu ada katun Jepang, ada bahan King Boy Sutra juga dan masih banyak yang lainnya tahu langsung saja kita ke tutorialnya dan Uh, saya sudah cutting ya dan cara cuttingnya itu sebenarnya mudah kalau misalnya ukuran uh, 100 kali 120 kita tinggal potong aja 100 kali uh, 120 dan kalau misalnya uh, ukurannya lebih kecil ngikutin aja misalnya 80 kali meter gitu aja dan matchingannya pun sama ini uh, dibuat semeter kali semeter 20 dan sisanya kita tinggal pakai mau pakai rumbe yang mana ya maccingan rumbennya dan langsung saja uh, ini rumbennya sudah saya cutting dan sekarang kita tinggal menjahit si rumbennya rumenya sudah kita gabung dan tentunya ini rumbenya beda ya dengan yang dulu kalau yang dulu itu rumbenya kita kelim pinggirannya menggunakan sepatu lilit dan di video kali ini kita tidak tidak melilit pinggirannya tapi kita akan tekuk seperti ini ya jadi nanti rumbenya sebelah sini sama sebelah sininya sama ya jadi beda enggak kayak dulu ya rumbenya oke dan ini bahannya sudah kita saking nah ini matchingannya ini untuk bagian depannya bermotif ini katun Jepang bahannya ya bermotif ada motif panda ada motif harimau juga ya dan untuk bagian belakangnya kita menggunakan warna polos abu ya dan ini katun depan juga dan sekarang kita akan menempelkan si rumbainya di badan depan yang ini ya yang di bagian motif oke kita akan pasang di sini rumbainya dan cara ngerumbainya itu kalau dulu kan kita buatnya di dirumbei di biasa ya tapi kalau sekarang kita akan membuat rumbeinya seperti ini nih ya jadi rumbeinya seperti ini jadi ini satu lembar nah satu lembar seperti ini ini tinggal tepuk jadi bagian dua bagian ya dibuat tiga jadi nanti pas dibulak balik eh, bagian ininya tetap sama sama bagian sebelah sini juga tetap sama ya, dan kita sekarang tinggal merumbeinya saja di sini Nah, kita tinggal merubahnya Nah, seperti ini ya Rumblenya nih Jadi eh, sebelah sininya sama Sama sebelah sininya nih Oke dan cara merubahnya pun Sebenarnya ini mudah sekali ya Ini kayak lembaran ini lemb Lebarnya ini 10 cm ya Jadi tinggal ditekuk jadi dua gini ya ini dari 10 cm lebar yang ini kita tinggal tekuk bagi dua gini. Lalu kalau di depan sini kita tinggal ditekuk aja nih kayak, kayak seperti ini nih dijepit pakai tangan seperti ini nih. Tepat. Nah, baru di glide. Nah, ini ini dipegang ya, dipegang. Ini eh sama cepat kita tinggal diginin aja nih. Set. Nah, seperti ini, oke. Nah, ini nah, tinggal seperti ini aja cara merubahnya dan uh, seperti itu seterusnya ya sampai selesai sekelilingnya kita merumbainya. Oke, Bunda, sekarang kita sudah sampai lagi di rumbai pertama tadi ya. Yang pertama kita rumbai di sini. Nah, sekarang kita sudah ketemu lagi di sini. Kita nanti tinggal menggabungkan antara ujung yang sebelah sini dan ujung sebelah sini setelah kita potong. Oke, dan kita sampaikan dulu ini rumbainya. Oke, sama kayak tadi ya, tiknya dijepit seperti ini. Oke, kita sudah sampai dan kita tinggal gunting aja di sini. Nanti gunting seperti ini, ya. Dan kita tinggal gabungkan di sininya nih, antara nah, ujung ini dan ujung ini kita gabungkan, dijahit ya, seperti ini nih, dijahitnya straight ke sini. Oke, kita buka dulu nih jahitannya sedikit karena terlalu mepet. Oke, nah diadukan seperti ini ya, terk beginiin. Oke, agak sedikit sulit. Kalau terlalu mepet, biar kita buka sedikit jahitannya. Nah, kita tinggal gabungkan aja di sini nih. Dan kita akan jahit ke sini. Oke. kita gabungkan seperti ini Dan kalau dibalik Nah jadi seperti ini ya Dan kita tinggal lanjut Di rumbay lagi disininya Udah kita gabung Dan kita merumbainya lagi Untuk finishingnya merumbay Oke Bunda ini selesai kita e, merumbainya ya dan ini sudah saya rumbai keliling pul nih seperti ini nah seperti ini ini untuk bagian yang ada motifnya dan sebelah sini bagian nah seperti ini yang apa bukan yang ada motifnya ya dan ini seperti ini nih, rumbainya jadi sebelah sini sama sebelah sini sama ya rumbainya nih ini sudah saya full rumbai keliling nah, yang ini dan ini matchingannya ya, ini matchingan untuk bagian belakang atau bagian depan terserah nanti yang menggunakan seperti apa Yang pasti sebelum kita menggabungkannya antara yang ini sama yang ini Terlebih dahulu kita membuat dulu bagian untuk topinya ya yang seperti ini Bagian topinya yang seperti di atas ini kita akan membuat untuk bagian topinya dulu Dan di bagian topi ini, kalau dulu di video sebelumnya satu tahun yang lalu Bagian untuk depannya itu nggak kita kasih rumbai. Tapi di video kali ini kita akan mengasih rumbai bagian depannya Karena ini khusus requestan uh, mbaknya, orang balik papan Dia minta di rumbay ya, sesuai keinginan yang dia request Dan kita akan membuat bagian topinya, di bagian depannya kita akan kasih rumbai topi bunda, dan ini bagian untuk topinya ya, bagian ini topinya Dan nah seperti biasa, ini untuk uh, lebarnya ini 60 cm dan untuk tinggi kesininya 30 cm Dan... Ini matchingannya pun sama, dan sebelum kita e, memasang busanya, terlebih dahulu kita pasang dulu rempel bagian depannya, yaitu yang dimotif ini ya. Jadi, di atas si pandanya ini kita akan kasih rumbai, oke. Dan ini rumbainya, rumbainya itu sama ya, rumbainya itu kayak tadi. Dan ini lebarnya 10 cm, kita tinggal tepuk sebelah sini menjadi seperti ini ya. Nah, ini lebar seperti ini, lalu ditekuk ke dalam seperti ini ya, ataupun misalnya ditekuk keluar seperti ini, oke. Dan ini 10 lembar, tepuk seperti ini, dan kita akan taruh di bagian. Atasnya si kepala panda ini ya, nah seperti ini taruh di sini, dan kita merubahnya sama kayak tadi ya, dan nih seperti ini ya, cara merubahnya itu jepit pakai tangan gini ya, nah set. selesai bagian eh, kepala si pandanya ini, sudah kita kasih rumbe ya, nah seperti ini, dan eh, kita langsung sekarang kasih silikonnya, dan kita menggunakan silikon yang standar home industry, yaitu padding NS 9 os ya, dan ketebalannya itu 9 os dan ada juga yang bertanya, mas 9 os itu berapa sih ketebalannya kalau saya sentiin in 9 os itu antara 5-6 cm bunda ya oke okay, bunda dan ini eh, silikonnya, sudah kita Gelar di bawah, dan ini silikon padding NS9 OS, bukan dakron ya, tapi silikon. Silikon padding, dan ini sudah kita gelar. Lalu yang ini, yang sudah kita rumbain tadi, nah seperti ini. Dan sekarang kita akan menggelarnya di sini. Nah, ditaruh di bawah seperti ini. Cara menggelar si silikonnya. Atau menggelar bahan di atas silikonnya seperti ini, ya. Dan ini, nah, seperti ini, tinggal ditaruh di bawah aja. Dan kita tinggal cutting di sininya, ngikutin pinggiran si bahan yang kita gelar di atas silikonnya seperti ini, ya. Oke, kita tinggal cutting aja di sininya, si busanya, ya. Tinggal digunting, Ikutin pinggiran si bahannya. oke okay, selesai sudah kita uh, cutting si busanya ya dan selanjutnya selanjutnya kita ambil matching-nya. nah matching-nya ini yang warna polos abu muda ini tinggal taruh di atasnya nah seperti ini lalu kita nanti tinggal jahit di sini ya digabungkan dan nanti kita uh, kasih lubang untuk membalikinya dan sebelum kita menggabungkannya atau menjahitnya, terlebih dahulu kita ini ditekuk dulu, disimpan dulu. Karena kita sekarang akan menggelar untuk si bagian topinya ya, dan kita singkirkan dulu di sini. Oke, dan ini yang akan kita buat untuk bagian topinya ya, dan ini lebarnya sudah 30 cm. Dan ini bagian topinya ya, bagian topi yang sudah kita rempel atau kita rumbai tadi dan ditaruh di atas seperti ini. Ini ukurannya dari sini ke sini 30 cm, dan dari sini ke sini 60 cm tadi ya, sudah saya jelaskan di awal, dan kita tinggal cutting aja si padding silikonnya ini, nah seperti ini, lalu kita nanti tinggal menggabungkannya, ini kita tinggal gabungkan aja di sini, lalu kita tinggal jahit aja, dan sekarang kita langsung kejahit si bagian topinya dulu ya, oke dan kita tinggal jahit aja di sini. belum kita e, menggabungkan bahan dengan sisi covernya ini terlebih dahulu seperti biasa seperti kayak tips dan trik cara jahit cover, kalau si sepatunya ini harus enteng ya jadi bisa diangkat sama tangan seperti ini nah bisa dilihat nah jadi si sepatunya ini nih bisa diangkat e, sama tangan karena yang bagian atasnya ini kita putar dikendorin biar si tekanan sepatunya ini tidak terlalu berat dan lanjut saja sekarang kita menggabungkan dulu bahan sama si padding silikon Dan ini sudah kita jahit sebagian sebelah atasnya, ya. Dan kita tinggal dibuka aja, nah, jadi seperti ini, ya. Jadi seperti ini, ini untuk bagian motifnya, dan dibalik ini untuk bagian polosnya. Dan di atasnya ini sudah kita kasih rumbai. Lalu eh, kita tinggal jahit aja pinggirannya untuk sekedar mengunci saja, dan eh, nanti juga pinggirannya ini akan terpotong, ya. Oke, kita kasih kuncian aja pinggirannya. Oke selesai Kita um, mengunci pinggirannya Lalu kita tinggal jahit aja Lalu kita tinggal jahit bagian sininya, terserah mau jahit model zig ataupun jahit sekedar lurus-lurus aja, tergantung e, suka dan e, bagusnya seperti apa. Oke, okay Bunda, dan kita sekarang akan menjigjaknya di sini ya untuk bagian si dan kita akan mulai dari sudut yang di bawah ini. Jadi, kita akan tarik ke sini ya jahitannya nih sampai ke tengah-tengah si kepala panda ini. Nah, seperti ini di Lalu kita menjigjaknya ya. Menjigjaknya itu kayak jahit bed cover pada umumnya karena ini menggunakan silikon padding NS9O nah, udah nih sampai ke atas kepala si panda ini lalu kita putar ke sini, biar nanti nyampe e, ke sudut sini lagi ya jadi kita ambil tengah-tengahnya dulu, biar lebih mudah nah, kalau sudah di tengah-tengah ini oke, okay, kita putus aja benangnya nah, seperti ini ya, udah seperti ini dan Kita akan kasih jahitan lagi, yaitu mulai dari di sini ya. Kita akan jahit ke sini, oke. Okay? Dan kita kasih jahitan juga di sini, jadi daging. Lalu kita putar ke sini. Nah, dari sini kita putar ke sini, ke arah kita. Selesai itu kita putar lagi ke sini. Nah, jadilah, oke, okay. oke. Okay, dan ini bagian kepalanya sudah kita jahit ya. Modelnya seperti ini di zigzag. Ini, ini, untuk bagian belakangnya ya seperti ini sama. Dan hmm, kayaknya kurang ya. Di sini kita akan jahit juga biar terlihat lebih rapet zigzagannya jik di sebelah sini juga. Nah, di sebelah sininya ya kita kasih juga jahitan jik-jag oke lalu yang sebelah sini juga kita kasih jahitan jik-jag oke selesai dan ini jig jag model wajik seperti ini ya untuk bagian topinya, dan ini bagian si motifnya, dan di atasnya dikasih rumbai. Dan ini bagian belakangnya, ya, dan atasnya juga dikasih rumbai, ya, seperti ini modelnya Dan lalu sekarang kita akan menggabungkan, oke, sekarang lanjut, bunda, ya. Dan ini untuk si selimutnya, ya, bagian selimutnya. Kalau topinya sudah kita jahit tadi, ya, dan ini bagian selimutnya yang sudah kita kasih silikon padding, NS90, ya. Dan e, seperti ini, dan sekarang e, kita taruh di sini. Nah, seperti ini, kita taruh di sini. Nah, seperti ini, lalu kita ambil e, matchingannya, yaitu yang warna abu ini, dan kita akan taruh di atasnya seperti ini. Jadi, e, si bagian rutenya ini seolah-olah di bagian dalam, ya, tertutup ini, oke. Okay, dan sekarang kita tinggal menjahitnya terserah mau memulai dari mana kalau saya lebih senang dari mulai sudutannya dulu ya nah, seperti ini dan triknya itu sama kayak jetbed cover ya nari seperti ini Ditaruh nih seperti ini ya. setelah itu ini yang untuk matchingan sebelah atasnya ditaruh di sebelah atasnya seperti ini Oke kalau sekiranya sudah pas baru kita menjahitnya. nah seperti ini Nah, seperti ini ya ini silikonnya di bawah agak sedikit dikendorin sama kayak jahit bed cover pada umumnya agak sedikit dikendorin dan ini untuk bagian bahan yang pertama nah ditaruh seperti ini yang diri rumbei tadi dan ini uh, matchingannya yang sebelah atas ditaruh di atasnya seperti ini ya dan jadi uh, saya ulangin lagi silikonnya agak dikendorin sedikit ya enggak dikendorin sedikit dan kalau bahannya bener-bener uh, uh, agak sedikit ditarik Biar enggak mengkerut dan ini juga sama Nah seperti ini Kalau sekiranya sudah pas Lalu kita tinggal injek aja Nah seperti itu Oke seperti tadi ya Dan begitu seterusnya ya Ini di uh, bagian yang terakhir juga sama ini Jangan sampai si silikonnya ini lebih harus rata ya Biar hasilnya bagus Silikonnya tidak nyisa ataupun uh, kurang ya Dan ini bagian sirum B nya harus masuk ke dalam, ya. Seperti ini harus dimasukin, nah, seperti ini, nah, seperti itu. Dan kita akan kasih dulu bolongan di sini, ya, biar nanti eh, pas ngebalikinnya itu mudah. Jadi, di sini kita akan buat bolongan sekiranya satu jengkal, ya, kurang lebih. Dan di sini kita taking dulu, nah, di taking untuk mengunci, lalu ininya diangkat dan ini taruh di masih nah, seperti ini sama persis tips dan triknya cara menjahit kayak sama cara jahit, jahit kaper, ya nah kurang lebih satu jengkal nah lalu uh, kita taruh lagi di sini nah, ini untuk bolongannya kita taruh lagi uh, untuk matchingannya sebelah atasnya dan ditaruh di sini diteking lagi ya diteking kalau sekiranya sudah di taking sudah pas lalu kita lanjut lagi menggabung uh, si bahan dengan si silikonnya okay, dan kita cek ini ya bagian yang kita bolongin tadi ini seperti ini bagian bolongannya kurang lebih sejengkal ya untuk membalikinnya dan sekarang lanjut untuk uh, menggabungkan dulu atau menempelkan si silikonnya dengan si bahannya Oke, okay, sebelum kita nyampe ke atas ini, karena ini di bagian uh, kepala si, apa sih si harimau -nya ini? Karena di sini kita akan kasih uh, untuk bagian topinya ya. Jadi, jangan digabung dulu sama ininya, tapi kita akan jahit dulu bagian topinya. Nah, yang seperti ini, ini bagian topinya. Ini bisa dilihat, ini untuk bagian topinya, bagian atasnya, dan kita akan taruh di sini nih. Nah, seperti ini, kita akan taruh di atasnya ini. Ya, bagian topinya yang ini ya yang sudah kita tadi jahit ini bagian topinya taruh kalau misalnya e, matchingannya sebelah sini kalau emang kita mau matchingnya model kayak gini boleh kita taruh seperti ini kalau misalnya mau dibalik juga berarti kita naruhnya seperti ini ya kalau mau dibalik kalau misalnya nggak e, dibalik mau diselaraskan antara warna ini sama warna ini berarti kita masangnya seperti ini dan nah seperti ini kita bagi dua dulu ya nah bagi dua seperti ini tengah-tengahnya Misalnya nih, tengah-tengahnya udah kita bagi dua nih. Seperti ini, udah kita bagi dua nih, seperti ini. Dan ini tengah-tengahnya kita gunting saja untuk, untuk tanda ya. Nah, dan tengah-tengahnya ini kita persis taruh di sudutannya ini ya. Di bagian di bagian sudut ini nih. Yang sudah saya tandai barusan, persis taruhnya di bagian sudut ini. Nah, seperti ini. Nah, yang ditandai ini kita taruh di bagian sudut yang ini. Nah, kita selaraskan, Pasnya di mana ya, kita lihat sebelah sininya. Dan kita juga... Lihat sebelah sini, pasnya di mana. Kalau sekiranya sudah pas, oke. Sekarang kita tinggal menjahitnya di sini. Nah, ini uh, untuk bagian bawah ya, yang dirumbai tadi, yang warna ini nih, yang warna dasarnya, yang warna pinknya, dan ini untuk bagian topinya ditaruh seperti ini, nah, dipasin. Lalu ini yang bagian mejingannya diangkat, nah, seperti ini. Dan kita tinggal jahit aja. Nah, ini ditarik sebelah sini. Dan pelan-pelan saja. Oke, okay, dan kalau sudah di sudut, kita putar ke sini, ke arah kita. Dan pastikan rumbay ini jangan sampai ke sini ya. Jangan sampai keluar, pastikan rumbaynya kita tepuk ke dalam kita tekuk ke dalam ya jangan sampai rumbainya ke sini tapi harus ke sini ya rumbainya kalau sudah pas kita taruh lagi nah, seperti ini dan ininya matchingannya yang tadi kita taruh di atas nah seperti ini lalu kita jahit lagi nah kita periksa lagi nah seperti ini nah taruh seperti ini ya sudah selesai kita menggabungkannya dan diakhiri dengan packing ya di sini dan ini untuk bagian topi di atas ini yang pasti nyisa dia ininya dan kita tinggal gunting aja bagian sininya oke Bunda ini sudah kita gabungkan ya sudah kita gabungkan nih silikonnya yang ini seperti ini tadi yang sudah kita jelaskan dan yang di bagian atas ini ini untuk bagian topinya ini kita gunting aja nih seperti ini ini kan lebih ya untuk bagian topinya pasti lebih karena ditaruhnya di sudut, dan kita akan potong di sini ya, digunting. Oke, kita akan gunting dulu sisaan yang ini. Oke, dan kita sudah gunting, dan yang sebelah sini juga. Ini sisaan sebelah pinggiran ini, kita gunting. Oke, sudah kita gunting, dan eh, ini modelnya sudah rata ya, pinggiran semua. Nah, seperti ini. Seperti ini. ini Sudah kita pasang busa nah Seperti ini ya Seperti ini Nah di bagian sini Ini bagian eh, topinya tadi ya Dan kita sudah kasih bolongan tadi di bawah Oke dan ini bagian yang dibolonginnya nah, ini kita tinggal ambil aja Ke bawah Ke bawah ya Ke bagian yang ada topinya tadi Kita tinggal tarik aja hari nah seperti ini Kita pelan-pelan aja nariknya lalu kita tarik lagi dari sudut yang ini ya, yang bawah ini. Sama cara ngebalikinya itu kayak jahit bed cover, cuman kalau ini mungkin lebih lebih kecil aja kali ya. Nah, seperti ini. Pelan-pelan aja biar lubangnya tidak robek. Oke, ini sudah sudah kebalik ya. Ini sudah kelihatan udah udah kelihatan nih warna indenya. dan ini sudut-sudutnya. Kita dorong pakai telunjuk sampai si sampai si rumbe ini kelihatan kita dorong pakai telunjuk dan sebelah sini pun sama nah, dorong pakai jempol atau enggak pakai telunjuk ya sampai si rumbe ini kelihatan dan bagian sininya juga sama oke dan bagian sininya juga sama ya oke dan ini dia yang ditunggu tunggu tunggu yang dimaksud tadi ya Ya, ini topinya ya jadi nah ini seperti ini jadinya dan di topi ini kalau di video dulu bagian depannya ini enggak saya kasih rumbai dan kalau di sekarang ini nih bagian ininya kita kasih rumbai bagian uh, si tudungnya ini ya dan nah seperti ini modelnya nah, seperti ini ini selimut bayi topinya seperti ini dan ini untuk bagian nanti babynya digendong ya lalu sebelah sininya kita kita, kita tekuk ke sini ya dan dari sini ditekuk sebelah sini jadi modelnya kurang lebih seperti ini ya seperti ini nih kurang lebih ini untuk bagian tudungnya bagian tudung topi yang udah, kisah, yang udah kita yang udah kita kasih yang udah kita kasih rumbai dan sebelah sini ini ada ada rumbai pinggirannya dan biasanya ini ke sini ya dan ini ke sini ya kesini. mungkin kurang lebih seperti ini ya untuk eh, selimut topi ya dan sekarang kita tinggal menjahitnya saja Nah Seperti ini, kurang lebih ya. Jadi, bayinya itu ini juga silikonnya tebal, kos dan kayaknya hangat banget ini untuk si babynya ya. Dan ini untuk bagian kepalanya, kurang lebih seperti ini hasilnya. Dan sekarang kita tinggal menjahitnya aja ini biar si silikonnya tidak lari-lari. Oke, sebelum kita uh, menjahit di sini, terlebih dahulu kita tutup dulu bagian yang bolongannya ini ya. Yang bagian bolongannya yang bekas kita balikin tadi, balikin si silikonnya ini, kita akan tutup dulu, jahit dulu di sini, sama kayak jaket traktor ya, nah, di packing. Oke, dan ini seperti ini ya. Jadi bekas balikin tadi kita tutup seperti ini, dan pinggirannya yang ini, pinggirannya ini diusahakan uh, ditekuk ke dalam sedikit nah kurang lebih setengah senti ya jangan sampai pinggirannya nih terlihat ke luar jadi jelek nanti hasilnya nah seperti ini dan kalau sekiranya sudah pas kita tinggal jahit aja pelan pelan aja dan diusahakan jarumnya itu selalu nusuk ke bawah ya nusuk apa nyucuk gitu oke kita pasin lagi nah kalau sekiranya sudah pas kita jahit lagi dan hmm, kita pasin lagi bawahnya ini jangan sampai ke sini ya ini dipas-pasin dulu di pusat-pusat itu biar nyeret kesini ya bahannya jangan sampai hmm, keluar nanti hasilnya kurang rapi di pusat-pusat dulu biar ya, ke dalam kalau sekiranya sudah pas ini tutupnya lalu kita jahit lagi dan diakhiri dengan taking nah sudah selesai nah seperti ini tutupnya jadi harus agak rapi ya, hampir tidak terlihat tapi terlihat gitu ya. Nah seperti ini ya di bagian teki bagian dalamnya. Dan sekarang eh, kita tinggal menjahitnya saja di sini, ya menjahitnya saja. Oke, terserah sukanya mau jahit lurus aja ataupun dijijak ya. Dan kali ini saya mau membuatnya apa ya dijigjak apa dilurus gitu sebenarnya kalau orangnya sih nggak request dia mau jahitan jigjak ataupun lurus ya dia, dia nggak request kalau untuk jahitan cuman kayaknya saya mau jahit lurus apa jigjak ya kalau misalnya mesinnya itu kurang enak dipakai lebih baik kita jahit lurus saja untuk mencegah kemungkinan e, silikon sama busanya ini tidak rata ya kalau mesinnya kurang enak lebih baik dijahit lurus saja tapi kalau misalnya settingan mesinnya enak e, dijigjak nggak ada masalah. Ya. dan kali ini kayaknya kalau untuk e, kondisi mesin ini enak gak enak sih jadi kita akan akan buat jejak coba ya nah kita bisa pusat bagian bawahnya dan ini pinggirannya dan ini ternyata mesinnya kurang enak kalau untuk jikjab tapi isoknya kita coba ya setelah kitanya pasnya diputar kesini sini. Dan ini diusahakan kita tarik-tarik ke sini biar ngisi pinggirannya ya. Oke, dan kita akan e, buat satu jahitan lagi di sini. E, jangan satu jengkal aja karena ini kecil. Setengah jengkal aja mungkin ya. saja lalu kita Menjigjagnya dan kita putar ke sini seperti biasa kayakget pro ya Ke arah kita nah, seperti ini, biar nanti kita ketemu jahitan yang di sini, ya, yang di atas ini. Oke, okay. sudah selesai. Sudah ketemu lagi di jahitan yang atas ini. Nah, ini oke okay, dan sekarang sudah selesai. Oke, okay, selesai sudah. Dan ini untuk bagian uh, kepala bibinya, ya. Nah, seperti ini, ini sudah kita jahit tadi ya Dan uh, Mungkin hasilnya seperti ini ya Dan ini untuk bagian kepala ya. Bagian kepala baby dan ini Untuk bagian pinggirannya mungkin kesini ya Nah mungkin kesini Nah hasilnya mungkin uh, Lebih Seperti ini ya Dan Seperti ini Dan kayaknya babynya nyaman, cukup nyaman nah, seperti ini Ini bagian kepalanya yang kita kasih rendah Nah seperti ini ini untuk bagian kepalanya seperti ini, dan ini untuk bagian hakinya kita tekuk seperti ini ya, nah, mungkin lebih ke sini. Hai, okay. seperti ini hasilnya. Video tutorial cara menjahit selimut bayi topi ya, yang pakai topi yang seperti ini. Oke, okay. sekian tips dan triknya cara membuat selimut topi bayi ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Bila ada pertanyaan, silahkan DM saya, Ed dan Jadudin Hanak, bisa bertanya seputar uh, menjahit, ataupun seputar cutting, ataupun seputar bahan, dan lain-lain di situ ya. Bisa tanya sepuas-puasnya ke, ke saya, dan insya Allah saya akan jawab secepat mungkin. Kalau memang saya misalnya selalu respon, mohon maaf banget. Dan thank you banget sudah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk selalu, selalu support channel ini dengan subscribe ya. Like, comment, dan share di semua media sosialnya seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp.